Oke, malam minggunya kita kita masuk di desa wisata sulilir ya tempatnya di bawen semarang malam minggunya kita sesekali ya guys mumpung belum ppkm ya. Oh. sini dek, oke, ada perosotan, wow, harus ngantri dulu ya.